Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari ini langsung disuguhkan cidukan dari Bunda Lesti Masya Allah 2 jam yang lalu mengunggah foto cantik di akun Instagram pribadinya Luar biasa Mudah-mudahan Bunda Lesti kejora selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan Amin Kita juga dibikin salva dengan kalimat komentar Yang diberikan oleh Kak Mary Ini anak udah baik banget Cantik, ramah, lucu, sempurnalah pokoknya, do Masya Allah banget Kata-kata sempurna yang membuat kita bangga dan selalu kagum dengan sesek Lesti Kejora, Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya, berikutnya Bunda Lesti Kejora pun ini baru saja memposting video Momen keseruan di Bali, persahabat Kita juga tentunya salvok dengan kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti Terima kasih ya Allah atas semua keberkahan yang luar biasa Masya Allah luar biasa banget Begitu cantik, multi-talenta, luar biasa seorang Lesti Yang akan selalu bersinar sampai kapanpun sang kejora. Kita simak juga kalimat komentar berikutnya kita lihat dari Ustaz Subki Al-Buguri Mengatakan Masya Allah di postingan Bunda Lesti kejora. Kita lihat juga tanggapan dari Kak Merry, ini terbaru juga bersahabat. Disitu mengatakan, ampun pokoknya kamu harus bahagia terus. Karena kamu pantas bahagia terus, Masya Allah. Memang idola kesayangan kita pantas bahagia. Kita lihat juga bersahabat kalimat komentar dari akun Kak Resa, Neskelesti, Sumpah demi apapun, cantik banget, Buna Lesti. <laughs> Masya Allah, ini keren banget persahabat Semua aja kagum Melihat kecantikan luar biasa Dari seorang Lesti Kejora Kemudian juga persahabat selanjutnya Ini dicudukan BBL Yang makin pinter, makin soleh Abang L sudah bisa kiss B Ini persahabat, ini kita lihat nih kiss B Dari abang L Ini tentunya pinter banget Persahabat, udah bisa kiss B Aduh, Masya Allah Anak soleh, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan selalu menjadi penyemangat bagi kedua orang tuanya Amin Selanjutnya persahabat disimak juga Kita lihat sedukan terbaru yang diunggah oleh Papa Bilar Mengucapkan terima kasih kepada semuanya Yang sudah tentunya membeli produk MRP Clothing Line Persahabat 2 periode. Tentunya dua dekade sudah habis terjual Dan ditunggu persahabat, ya bakal ada gebrakan dan kejutan kembali untuk produk MRB Clothing Line. Ini Masya Allah Doakan yang terbaik mudah-mudahan sehat, sukses, bahagia, berkah, barokah Untuk Leslar Family. Kita selalu mendoakan yang terbaik Buat idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat yang kita lihat di sini Banyak tanggapan komentar Di antara akun Timon Suri Bilar pakai filter jenggot gitu Ada mirip-miripnya Amaru Salim Katanya tuh kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram. List nulis: "Duh, gemoy banget lihatnya ya Allah, ya Rob, semoga kalian bahagia selalu." Amin. Masya Allah, ini vitamin langsung dari pabriknya para sahabat. Kita selalu mendapatkan kejutan, cedukan, kebahagiaan dari Leslar Family. Apalagi para sahabat, bajunya mereka. Masya Allah, ini warnanya juga senada banget. Bajunya kapalan manis dilihatnya para sahabat. Kita makin bangga. Dengan sosok Leslar Berikutnya kita lihat juga persahabat di unggahan Kak Lagi-lagi Kak Mary menyindir para haters Dan tentunya netizen yang selalu nyinyir kepada Kak Mary Karena mendekati Leslar katanya persahabat Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Kak Mary Ada yang bilang, aku ini asistennya Dedek Lesti. Ada yang bilang, aku ini deketin Leslar mau kerja di Lesnar Entertainment senyumin aja gimana guys tolong bantu follow bisnis baru aku ini ya guys biar pada tahu kalau aku ini ada bisnis kecil-kecilan thank you katanya tuh Masya Allah per kita sebagai fans tetap menjadi fans yang baik biarkan saja Marcona selalu nyinyir di luar sana Marcona tidak ada gunanya bersahabat. per tetap fokus dengan support karya-karya lesti -karya Lestino Pilar. Semua yang sudah bertemu dengan Leslar secara langsung mengatakan, menyampaikan, bahwa Lesti Bilar itu adalah orang baik, ramah, humble kepada siapapun. Kita makin kagum dan bangga begitu banyak orang-orang baik yang sangat tulus mensupport dan mendukung Lesti Rizky Pilar. Kemudian juga persahabat perhatikan selanjutnya diunggahan IGSnya yang Masya Allah memperlihatkan video Om Izhar dengan Baby L yang lagi main air nih para Makin lucu, makin saleh, makin menggemaskan Ini mah kebanggaan kita semuanya, luar biasa. Kemudian juga para sahabat kita simak diunggah Mama Kejora. Tiga jam yang lalu Mama Kejora mengunggah foto cantik juga nih, Masya Allah para sahabat. Sepertinya sudah berada di rumah Tangerang ya. Kita makin bangga juga dengan keluarga besar Leslar yang begitu luar biasa. Sabar menghadapi segala apapun. Mama Kejora pun menuliskan sebuah kalimat Masya Allah Tabarokallah, hingga langsung dikomentari oleh suami tercinta Ayah Kejora. Di situ Ayah Kejora mengatakan, Istriku, Masya Allah bangga persahabat ya sosuitnya, Ibunda dan Ayah persahabat. Mudah-mudahan selalu bahagia terus, hanya doa terbaik yang kita berikan. Keluarga besar Leslar, dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik, info bahagia, dan bahasa cedukan-cedukan vitamin dari Lesti dan Rizky Milar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.